Hari saya dengan Herman Pogkayang itu hari ini kita mau unboxing lagi satu paket dari Bukalapak eh, dari Tokopedia maaf maksudnya Tokopedia yang saya barusan terima dari JNE tadi jadi ini, ini paketnya kita lihat ini, ini paketnya kita mau unboxing sama-sama kita mau lihat apa sih isi di dalamnya seperti apa bentuknya teman-teman youtube bisa mengetahui pakai apa yang bacaan saya terima coba buka satu paket ini kita dapat dua jenis barang ini ternyata saya dapat paket barang yang saya belanja secara online ini mesin pompa air mini pompa air mini DC 5 meter barangnya seperti ini Kita lihat ini, ini barangnya input DC nya 12 volt dengan tegangan 17 watt ini dia nanti kita lihat seperti, hasil, seperti apa hasilnya kita lihat sama-sama kita lihat dulu Lihat juga seperti apa. Oh, ternyata ini adaptornya Ini adaptor Untuk pasangan mesin pompa mini Tadi Dengan input 100 sampai 200 pol Dengan outputnya 12 pol atau 3,3 ampere Ini adaptornya Kita coba apakah betul-betul Mesin pompa mininya berfungsi atau tidak Kita coba dulu sama-sama Kebetulan untuk bahan alat untuk uji coba Kita juga sediakan air Sediakan air Ini air kita Siapkan pakai ember bekas airnya airnya bersih ya sama-sama kita lihat. Dan, jangan lupa untuk kita mencoba harus ada arus atau daya yang kita gunakan tadi sambung ke arus listrik dalam rumah mesin pompanya kita coba sama-sama atau 13 Berfungsi atau tidak, kita lihat kemasannya cukup menarik. Dan jangan lupa, kita konekan sambungan arusnya dulu sebelum kita mencobanya atau kita menggunakan alat ini berfungsi atau tidak. Mesin pompa ini kita celupkan dulu ke dalam air. Kita lihat hasilnya seperti apa ini sangat maksimal, kita lihat tes sepinjanya ini. ini rencana kita gunakan untuk miniatur air terjun yang sedang garam kami ada di depan saya yang berantakan untuk mengangkat air pada miniatur air terjun yang saya sedang kerjakan ini bulan ini tuh ada di depan rumah saya sendiri buat teman-teman yang berminat atau yang hobi yang sama jangan lupa subscribe channel saya Bongkayang Harman Youtube atau Harman Bongkayang Youtube jangan lupa ya dan jangan lupa jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya bisa mengikuti semua perkembangan atau info-info info dari saya tentang hobi-hobi atau kegiatan sehari hari saya yang saya lakukan untuk mengisi waktu yang kosong. Karena miniatur belum selesai, jadi belum bisa kita gunakan. Kita cuma mengetes alatnya berfungsi atau tidak. Apakah benar dengan ketinggian, tapi ternyata kita lihat mesinnya, Sangat mini Sekian dari saya dulu Jangan lupa subscribe Akun Youtube saya Jangan lupa juga Tekan tombol lonceng Atau notifikasi Supaya selalu Mengikuti perkembangan Atau info-info yang saya bagikan Kepada teman-teman Sekian dari saya Jangan lupa subscribe ya